USD Yen Bullish, cari sinyal valid. Secara umum, bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 115.49, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 114.95. Sekian analisa forex untuk tanggal 5 Januari tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212